Kapolri nonaktifkan karopaminal dan Kapolres Jakarta Selatan terkait kematian Brigadir J. Nah, ini kawan, saya bacakan dulu baru kita bahas ya. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan menonaktifkan Brigjen Hendra Kurniawan dari jabatan karopaminal Polri dan Kombes Budi Heri dari jabatan Kapolres Jakarta Selatan keduanya dinon, dinonaktifkan buntut kasus baku tembak di rumah Kadi Polri Irjen di Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada malam hari ini Pak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan dua orang Karopaminal Bukjemp Polisi Hendra Kurniawan kedua yang dinonaktifkan adalah Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi kata Kadipumas humas Polri Irjen Dedi Prassetia di Polri Jakarta Rabu 20 Juli 2022 Dedi menuturkan nantinya Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Inran yang bakal merentukan sosok untuk merentukan jabatan ya kan Jabatan Kapolres Jakarta Selatan, namun tidak dijelaskan siapa pengganti Brigjen Polisi Hendra Kurniawan. Siapa pejabat sementara akan segera administratif ditunjuk Kapolda, ungkapnya. Di sisi lain, Dedi menambahkan bahwa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih terus bekerja. Dia memastikan mereka akan profesional mengusut kematian Brigadir J. Tim harus bekerja dengan komitmen Bapak Kapolri. Tim harus bekerja secara profesional dengan membuktikan secara ilmiah ini merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya, untuk menjaga independensi tersebut, transparansi dan akuntabel, katanya. Diambil Ali Bariskrim. Kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J di rumah propam Polri Irjen Perisambo bakal diambil Alibar Kisim Polri dan Polda Metro Jaya. Hal tersebut ungkapkan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto seusai gelar perkasa perkara kasus Brigadir J bersama Kuasa Hukum Brigadir J dan Baris Krim Polri di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Rabu 20 Juli 2022. Jadi, begini tadi sudah disampaikan kasus di Polda ditarik ke baris krim. Sudah disampaikan sehingga tentunya nanti akan memutuskan kata Beni. Beni menuturkan bahwa alasan pengambil alihan ke baris krim Poldri untuk memudahkan penanganan kasus Brigadir J. Selain itu, peralatan baris krim dinilai lebih memadai untuk pemeriksaan secara ilmiah. Untuk memudahkan proses penanganan karena ini kasus kait mengaitnya mengaitkan dan tentunya diharapkan kalau di sini akan jauh lebih efektif karena akan didukung dengan personil yang memadai dan juga dukungan pemeriksaan secara eksentifis crime investigation jelasnya. Namun dia tidak menjelaskan apakah pengambil alian kasus ke is krim karena viralnya rekaman video Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang saling berpelukan dengan ex-Kadif Ropan Irjen Ferdis -Ferdis sambo Diberitakan sebelumnya tim kuasa hukum Brigadir J alias Nofri Yosua Huta hutabarat menyindir Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang saling berpelukan dengan ex-Kadif Ropan Irjen Ferdis sambo, Seusai kasus baku tembak yang menewaskan kliennya Hal tersebut sekaligus menanggapi penanganan kasus tersebut yang kini ditarik ke Polda Metro Jaya Adapun pihak kuasa hukum menilai bahwa penanganan di Polda Metro Jaya tidak tepat Sebetulnya tidak tepat ditangani oleh Polda Metro Jaya karena kita lihat itu kali-kali kalian kalian juga yang memposting bahwa Kadipropan Propan main Teletubbies dengan Kapolda Metro Jaya itu puluk-pulukan sambil nangis-nangisan kata kuasa hukum Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak di Mabes Polri Jakarta Rabu 20 Juli 2022 lebih lanjut, Kamaruddin menuturkan bahwa pihak keluarga meragukan penanganannya akan berjalan objektif karena video tersebut. Jadi kami ragukan juga objektivitasnya, oleh karena itu, jelas Kamaruddin. Bahkan menurutnya kasus yang ditangani Polda Metro Jaya seharusnya dihentikan. Sebab pihak terlapor yakni Brigadir J sudah meninggal dunia. Kami tentu kalau orang mati dilaporkan ya SP3. Dilaporkan ya SP3 karena tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kepada orang mati. Dan itu sebetulnya tidak tepat ditangani oleh Polda Metro Jaya. Ujar Kamaruddin. Nah ini ya saudaraku informasi yang saya sampaikan di hadapan saudaraku terkait eh, Kapolri mon dua pejabat polri ya nah, brigjen polisi Hendra ya dan kombes polisi uh, Budi inilah ya risiko sebagai seorang pemimpin risiko sebagai jabatan uh, dalam uh, setiap uh, ada masalah Nah di sini saya hanya bisa mengajak kepada saudaraku agar kita tetap tenang, ya, e, mengikuti proses ini. Karena Kapolri kan sudah membentuk tim. Ya, kalau Kapolri sudah membentuk tim ini sudah tidak main-main. Ya, sudah tidak main-main. Kita akan e, lihat bersama hasilnya. Yakinlah, dalam hal ini pasti ini bekerja profesional sehingga saya masih mengajak kepada saudaraku tidak bosan-bosannya mengajak dan berpesan agar mari kita menghindari secara pribadi berasumsi terkait kejadian ya, ya yang terjadi akibat meninggalnya al yaitu uh, Brigadir J ya. kalau kita berasumsi sendiri ya bercerita sendiri maka takutnya jatuh fitnah saya sering kali dia ya di medsos dimintai pendapat Bagaimana pendapat Pak MPS terkait kejadian eh, meninggalnya brigadir J Jawaban saya eh, selalu sama Yaitu saya belum bisa menanggapi Saya belum bisa menyampaikan asumsi saya Karena takut fitnah Kenapa? Karena saya tidak ada di kejadian lokasi Saya tidak ada di, di lokasi Nah, kalaupun ada kejanggalan-kejanggalan yang eh, yang muncul di media-media Saya yakin ini polisi bergerak terus-bererus Yakinlah, karena di dalam internal polri Dan di mana pun mau internal polri, TNI Itu ada aturan yang berlaku dan ada penjatuhan Reward on punishment ataupun mungkin ada hukuman dan sebagainya Bagi yang bersalah Nah kita kan belum tahu ini siapa oh, Dalam hasil penyidikan kan belum ditetapkan Siapa yang bersalah, siapa yang tersalah dan sebagainya ya, oh, kenapa meninggalnya ini, eh, Brigadir Joshua, yang kita tahu kan baru sekedar bahwa uh, eh, istri Pak Sambo dilecehkan, karena itu yang kita tahu secara, secara umum yang beredar, kemudian datang Barada'e untuk uh, membela ya, membela, Terjadilah baku tembak. Ini yang terjadi. Namun kan ini masyarakat banyak yang eh, tidak percaya dengan berodarnya. Banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah, dengan demikian biar ini semakin tidak melebar ke sana kemari. Terkait asosiasi masing. Kita ikuti eh, tim yang dibentuk Kapolri. Ya, demikian kawan. Nah, ini senior saya semua nih ya. Bang Hendra ya Bang Budi. Ya, mudah-mudahan keduanya. Uh, selalu siap ya nah, inilah pertarungan jabatan Baikkan videonya kawan Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati